you have any inject? And you waiting? No. no. Are you have any any more inject? No. ada Uh, only three was here on down. I to him and go, go to prepare life everything for, uh, the second officer. I just come Untuk maklumkan SSC SAR, yang terlibat untuk mencari baki tiga lagi masa kru kapal perkenaan yang masih hilang uh, melibatkan uh, uh, tiga kru uh, satu dari uh, dua warga negara uh, India dan satu warga negara Ukraine untuk makluman uh, operasi mencari dan menyelamat yang telah diaktifkan Melibatkan kawasan pencarian yang uh, dibahagikan kepada empat sektor keseluruhannya uh, sejumlah uh, tujuh, tujuh batu notika menunjukkan di posisi oh, kapal nilai, nilai, nilai, nilai, nilai. dia di luar dia di luar kawasan uh, uh, nighttime searching water adalah secara umumnya uh, kejadian tersebut berlaku pada tarikh satu ah waktu kejadian ah tempat ke dan uh, ini adalah gambar tip itu itu